Ayo, Sobat terus 21 kita undang Ibu Imel. Imel, apa kabar? Ya, selamat sore Pak ah, Joko. Kita, ini kalau approve apa ini? Konsepnya seperti apa? Kita kalau approve itu, Pak Joko, uh, kita itu for in one mixus konsep. Jadi uh, kita ini satu-satunya di BSD City nah, itu oke. yang mempunyai konsep four in one mixus concept karena menggabungkan itu satu kita ada lifestyle area. Oh, oke. Okay. Uh, terus setelah itu ada Soho Premium, okay. terus ada Soho, apartemen dan Love living. Jadi yang di bawah namanya lifestyle. Ya, oke. lifestyle area lifestyle itu kita area. nanti akan ada 22 tenant yang tergabung di sini itu okay. berupa F&B. F&B karena ya. lifestyle concept. Ya, betul. Kemudian atasnya Soho kita ada Office. Soho Premium. Oh, Soho, Soho Premium, Premium. terus ada Soho, terus okay. apartemen, dan apartment. love living. Aku dengar ada office-nya juga, enggak? Uh, enggak, Pak. Kita sekarang namanya Soho Premium ini. Oh, Soho Premium. Ya. Nah, ini kalau lokasinya gimana? Kalau oh, lokasinya nah. kita, kita cukup kita prime, ya? kita coba lihat lokasi persisnya di mana ini. Nah, ini. Aku dekat di kawasan CBD, ya? Iya, jadi lokasinya Upper West itu, Pak Joko, ini... Di... CBD 55-nya BSD City. Oh, Oke, okay. Jakarta ya. dari mana? Kalau Jakarta dari sini. Yang tol baru ya? Iya, ini tol tadi baru. Tol baru, disuai. betul. <laughs> <laughs> Jadi dari Jakarta ke sini bisa exit dari Ion Mall. Oke. Okay. Dari Ion Mall nanti kita bikin underpass di sini okay. untuk keluarnya langsung tepat di depannya Apros. Oh, tadi aku nggak keluar underpass tuh. Karena belum, masih oh, progres ya. pembangunan, okay. betul. Okay. Jadi ini kenapa disebut CBD 55? Karena ini terdiri dari 55 hektare oke okay. uh, dan yang kuning kuning kuningin ini Pak Joko ini huh? kita sebut namanya Green Spine Green Spine area jadi kalau di BSD itu kita sangat menjaga kualitas udara oke okay. Halo Sobat Rumah 21 uh, saya mau perlihatkan lokasi daripada Upper West ini ada di CBD BSD City Nah, Bu ini hmm. gimana nih? Lokasi ini kan aku lihat nih CPD, PhD City nih, ada premium kan? Betul location. Pak Joko, iya. Apa aja yang ada di sini dan yang saat ini sudah ada, apa yang akan ada apa? Jadi kalau saat ini yang udah ada, kita ada namanya Green Office Park. Green Office ya, Park. Green Office Park, kita ada terdiri dari berbagai, ini ya Pak Joko ya ada Green Office Park, 6, 9, terus oh, ada Green Office Park satu Green Office Park ini bukan Thebris itu ya ada uh, di situ ya ya betul di Thebris yes. itu ada di uh, Green Office Park enam oke okay. terus, terus kita juga sudah ada Ion Mall Ayon Mall ya terus okay. kita juga sudah tergabung ada Graha Unilever ada perguruan-perguruan tinggi internasional juga akan masuk ya? Iya, perguruan tinggi internasional kita salah satunya itu yang sudah berjalan saat ini itu ada Monash University. Monash University akan ya, buka, buka kampus di sini. Iya, betul. Dan satu-satunya di Indonesia dan dia pilih hanya di BSD. Wow. Gitu. Terus apa apalagi? Yang Terus kita juga ada Atma Jaya. Atma Iya, ya, ada Prasetya Mulia. Jadi kalau Upper West ini sekarang yang... Sudah terjual berapa persen? Kita Krimnya. sudah terjual sebanyak 70%, Pak Joko. 70%, yeah. dan masih banyak stoknya apa sekarang? Kita ada 2-bedroom, okay. terus kita juga ada Soho. Terus kita juga nanti akan ada juga one bedroom nih, baru mau di launching. Oh. Dan itu terbatas dan limited, okay. gitu Pak Joko. Oke, okay. sobat rumah 21 ini sebenarnya kekasan dari Upper West ini adalah di small office, home office ya tanya uh, orang yang belum tahu apa itu small office, home office, nanti aku akan perlihatkan uh, unit namanya Soho. Jadi di sini memang ada lifestyle, ada office, ada apartemen, dan ada juga Soho. Ayo kita lihat uh, Soho dari Upper West, kayak apa sih Soho itu? Come on! Sobat rumah 21, saya mau ajak atau mau coba uh, lihat, explore uh, Soho yang ada dua yang mau kita coba uh, perlihatkan, ini adalah satu Soho yang luasnya 120 meter square, jadi ini adalah uh, office, ya bisa untuk kita buat kantor, ini bisa kalau kita punya bisnis bisa sampai 10 bisnis ya, yang kita bisa lakukan untuk bidang usaha atau perizinannya. Ya kan, jadi nanti e, kita kerjanya di sini, nanti kita tinggalnya di atas. Nanti kita lihat untuk tempat tinggal di atas seperti apa, bisa juga di atas itu juga bisa dibuat untuk ruang manajer, sama kamar tidur maupun untuk e, living room. Ayo kita coba lihat ke atas. Nih, Sobat Rumah 21 kita lihat uh, living roomnya daripada suhu yang tadi bisa dilihat. Jadi kalau uh, kita tinggal di sini, ya hari-hari ada living room, uh, kemudian ada uh, meja makan, ada kitchen set. Nah, nanti baru kita kalau udah selesai jam kerja, kita bisa tinggal atau tidur di sini. Ini kamar tidurnya ada kamar mandi di dalam Satu, nanti di Upper West itu ada namanya Creator Room. Nah ini kurang-kurang lebih seperti ini, ya kan? Ini juga kayak theater gitu ya. unit-unit di Upper West ini bisa kalau dia konten kreator, disediakan tempat untuk mengeksplor, membuat konten. Yang hobi memasak, nanti juga ada tempat untuk membuat uh, lomba masak atau memasak, mengundang family, ya, apa, kalau untuk arisan juga disediain, lengkap, pokoknya lengkap, apa aja ada. Jadi ke, makanya konsepnya itu, kalau udah tinggal di sini harusnya tidak pergi kemana-mana lagi, karena tinggal di sini, e, hiburan di sini, e, cari uang di sini. Luar biasa inilah konsep hunian masa depan modern masyarakat e, perkotaan. Jadi Sobat Rumah 21 konsep-konsep rumah tinggal modern masyarakat perkotaan itu kalau saya saya renungkan itu kita balik ke zaman dulu, ke alam ya. Dulu kalau petani kan dia hidup di desa, ya kan bekerja di, mungkin di situ juga rumah sama tempat eh, pertaniannya lah, hantu pertani juga di situ. Nah, mereka juga bermain di situ, mau main bola, mau apa nah konsep itu akan ditransform menjadi di perkotaan masyarakat modern ya konsepnya ada di dalam satu building satu kawasan mixus yang lengkap jadi orang bekerja di situ kemudian bermain hiburan di situ dan juga mencari uang juga tidak kemana-mana karena semuanya nanti serba digital salam properti